berburunya kita cancel dulu. Karena saya lebih memilih mancing. Kayaknya ikannya kecil nih. Di sini masih di daerah hutan ya. Daerah Sumatera nih. Pokoknya masih banyak habit. Oh, ini lumayan. lumayan, oke okay, bro, ngelele bro, umpannya cacing, yang ini belum ada penampakan, kita tunggu saja. yang laris pertama, kita dapatkan ini rupanya yang ganggu dari tadi ini, hmm, masih kecil, nih. masih remaja ini. Lepas dulu, ini namanya lele hutan. Lele rawa pasti ada yang besar, ya. Mudah-mudahan lah, ya, saya lepas dulu. dana kita mantap oke guys sekarang kita lagi mancing lele di lubang Guys, uhuh, dapat guys, oke okay guys, sekarang, sekarang kita mau, mau lepas lelenya, oke. Okay. Dalam sekali guys Oke okay guys sekarang kita lepasin lele dulu, ih anjir guys, anjir guys, sekarang kita lepas dari sini guys. belum, guys, makannya guys makannya sampai ke usus sampai ke usus oke okay. oke, okay guys saya, guys oke, okay guys, kita tarik ke stimo, guys oke uh, guys. Uh. ini guys kenceng dong hah gede narik entah ini gak narik lagi <laughs> udah keluar ya ini bang Waro sedang menarik ikan iya iya wow gas guys ini lalu, lalu. Lalu, hey, guys. <laughs> besar guys oh, okay. uh. Mania mantap. Gila asik gitu nih. Uh. Udah, mantap. Udah, masalah, lepas itu. sana, tibuk ada. sana. So guys, Emang ini dia. Jadi <laughs> Berarti ini belum pernah dia main sih ini? Belum. Memang kalau anu gede kiri dia. Kalau normal ya. Hai hey guys. Lama uh. banget.